Halo sahabat minstan Salam jumpa lagi Hari ini adalah hari ke-12 perjumpaan kita ya sahabat minstan Hari ini saya mau cobain Indomie mie goreng rasa ayam pop Ini mie-nya khas Sumatera Barat ya sahabat minstan Yuk langsung aja kita bikin Oke okay, sahabat minstan, minyak sudah selesai kita bikin. Saatnya kita cobain ya sahabat minstan. Ini yang kita bikin tadi adalah indomie mie goreng rasa ayam pop ya sahabat minstan. Ini adalah khas Sumatera Barat ya sahabat minstan yuk langsung aja kita cobain ya sahabat minstan Bismillah. Hmm. ayamnya berasa ya sahabat minstan cukup banyak juga rempah-rempahnya seperti ini Hmm. Enak ya sahabat minstan Mie nya ayamnya berasa ini Sahabat minstan Kalau kalian pencinta ayam pop Pas banget ini Ini perse ekonomisnya Sahabat minstan Hmm enak sahabat minstan hmm. oke sahabat minstan jangan lupa subscribe ya channel ini biar kita bisa ketemu lagi besok oke sahabat minstan segitu dulu ya sampai jumpa lagi besok Dadah, kita lanjut lagi makan ya, sahabat. Ini.